Waspadai pound sterling yen mencoba bergerak bullish. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan pound sterling yen terlihat kembali berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang terkoreksi ke sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga pound sterling yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 153.08 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 152.66. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Juli tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212